Salam sehat, salam semangat, Ibu, Bapak, Guru, hebat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena kita masih diberikan kesempatan bisa bertatap kita oleh sebuah Ibu, ini menjadi baik, kita ungkapkan rasa syukur kita, sebagaimana dengan keyakinan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Guru, perlu saya perkenalkan, saya dan konsistori Andriyat Moko, saya sehari eh, hari menemani peserta didik di SDK Sang Pasuruan sebagai seorang guru kelas. Dalam konteks eh, berkaitan dengan CKP, saya ada di Angkatan 6 yang saat ini juga sedang masih menyelesaikan studi lanjut. Nah, eh, kembali pada uraian bagaimana meningkatkan kreativitas, dan inovasi dalam pelajaran. Dan yang menjadi penting, apa yang harus kita lakukan dan tujuan apa yang akan kita capai. Namun demikian perlu kita cermati bersama bahwa sebenarnya kreativitas merupakan salah satu bentuk kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap siswa. Dan saya rasa dan saya sangat pendapat dengan Bapak-Ibu semua, ketika Bapak-Ibu masuk, ke dalam ruang kelas tentu keunikan masing-masing siswa ini perlu kita cermati karena keragaman yang kita miliki dalam setiap kelas sungguhnya ini adalah kekayaan kelas kita masing-masing tetapi mungkin menjadi berbeda sudut pandangnya. ya terkadang selain orang tua guru juga bisa berperan aktif untuk meningkatkan kreativitas siswa nah Kreativitas sendiri pada siswa memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah membuat siswa selalu memiliki ide yang kreatif ya untuk melakukan apa, inovasi dan membuat siswa mudah beradaptasi dengan lingkungan dan berbagai kondisi belajar yang sulit. Nah, ini menjadi penting dan ini sekaligus mendapat jual yang pertama. Lalu yang kedua, kreativitas juga bermanfaat untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang disampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dua tujuan pokok ini menjadi penting untuk kita cermati sama Karena apa? Terkadang sulit bagi guru untuk meningkatkan potensi, meningkatkan kemauan para peserta didik berinovasi secara adat. Nah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa tersebut? Yang pertama, kita berikan tugas yang berkaitan dengan nilai estetika dalam hal ini mungkin kerajinan tangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa memberikan siswa tugas kerajinan tangan ini menjadi salah satu cara yang paling ampuh dan paling tepat untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang menjadi menarik karena kerajinan tangan bisa diaplikasikan untuk semua mata pelajaran, baik itu matematika secara kalian lainnya. Mungkin kalau dalam matematika kita kenal konsep scaffolding. Dan ini terus membangun. Lalu yang kedua, berikan apresiasi dan saran atau tugas kerajinan tangan yang akan dilakukan siswa. Nah, setelah siswa berhasil uh, mencapai titik pada kerajinan tangan itu sendiri, artinya ketika mereka mampu, ya alangkah baiknya guru memberikan apresiasi. Dan ini bisa kita lakukan dengan banyak Mungkin bisa kita buatkan semacam player yang menurut dari mereka yang pertama. lalu yang kedua kita berikan apresiasi secara langsung baik tulisan maupun tertulis karena uh, sentuhan emosional siswa ini akan terbangun dengan sendiri nah sekalipun kecil pun apresiasi ini jadi sangat berarti misalnya dengan ucapan terima kasih selamat karena telah menyelesaikan pekerjaan ini akan membawa mereka menjadi lebih termotivasi dan memicu pikiran mereka untuk kembali berinovasi sebagaimana dengan keyakinan yang pernah kita ikan. Lalu yang ketiga, kita bisa gunakan media pembelajaran, video apa-apa. Nah ini ini juga menjadi penting. Yang, karena apa? E, dengan memahami video pembelajaran, akan para siswa untuk dapat eksis yang menguji kreativitas mereka. Yang menariknya lagi bahwa media pembelajaran dengan menggunakan video sangat cocok untuk semua makhluk. Ya. Lalu yang keempat, biasakan siswa memberikan pendapat. Ya, kita berikan ruang eksplorasi kepada mereka Dengan melatih mereka berbicara, mereka akan mampu mengkonstruksi pikiran-pikiran positif yang mengkoneksikan antara apa yang ada dalam lakasan mereka dengan lingkungan sekitar mereka dan koneksi ini akan membangun kasih yang baik mobilitas internal yang terus dibuat sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Sebab itu dengan melatih para siswa kita untuk mau berpendapat tentu kreativitas yang terbangun bukan soal pada konten saja, dan mereka juga memiliki apa, ketepatan berdasarkan uang, uang etika, etika berpendapat, etika berdedikasi komunikasi dengan baik itu seperti apa, mereka akan mendapatkan Nah, oleh sebab itu, bila perlu sesekali, bisa meminta menjelaskan materi pembelajaran yang telah diajarkan, sehingga siswa, terpacu memberikan gagasan dan memberikan pendapat. Dan kita memberikan apresiasi. Kemudian yang kelima, kita biasakan apa membuat ruang-ruang kecil dalam bentuk diskusi kelompok. Menarik sekali dan bisa kita simpulkan bahwa belajar kelompok ini memberikan manfaat peningkatan kreativitas siswa. Karena apa? saat kerja kelompok ini biasanya terdapat interaksi-interaksi, muncullah gagasan-gagasan. Dan hal inilah yang menjadi kemanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Sehingga mereka optimis dan terpicu untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah buat mind mapping. Saya rasa mind mapping ini menjadi metode belajar yang sangat tepat. ya untuk pelatih berpikir kritis sehingga melahirkan inovasi-inovasi. Karena apa? Dalam hal ini kita mampu petakan Rangkaian informasi dalam bentuk grafis, desain, gambar, dan seterusnya. Dan mind mapping sendiri apa, menarik, mendorong rasa keingintahuan siswa. Sehingga apa? Mereka berusaha melakukan pencarian informasi apa yang terkandung, apa di dalam gambar atau apa sebutnya. Inilah yang menurut saya beberapa poin-poin penting yang mampu membangun kreativitas berpikir dan inovasi di ruang lingkup sekolah Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin ini bisa menjadi satu langkah bapak ibu untuk dapat meningkatkan potensi dan menjadikan bermakna dalam setiap pekerjaan. Karena apa? Esensinya kembali lagi bahwa kita mampu mendorong atau kita memberikan ruang eksplorasi kepada para siswa, utinya satu yaitu pembelajaran atau kegiatan belajar itu harus berbasis aktivitas siswa dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan partisipatif. Salam inspirasi.